terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya. Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita. Yang mara ada sebuah kabar spesial juga untuk kita semua para fans. Kita lihat yang pertama. Sebelumnya Rizky Billar yang mengunggah sebuah postingan foto Leslie Kejora memakai. Tentunya, topeng Spider-Man. Maksudnya dan Lesti Leslie, pun ikut memposting foto Rizky pilar nih, yang sedang memakai topeng Spider-Man. Masya Allah, dua-duanya kompak, dan kita lihat, or, sahabat, ya, Leslie sebuah kalimat caption: "Temennya Surya," kata dia. "Masya Allah, luar biasa!" Tentunya, Surya, Erna, dan temennya Masya Allah, luar biasa, kekiutan yang hakiki selalu diberikan. Pada kita semua para fans yang selalu mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Keunggahan berikutnya juga kita lihat persahabat ya, Ada kabar spesial juga Yang mana ada unggahan dari ig nya Fali Akbar Dan Mas Gongli persahabat ya, Yang mana mereka disopirin langsung oleh si cantik Dede oleh si kejauhan, Masya Allah Tentunya bos yang tertukar kata Mas Gongli persahabat ya ini luar biasa persahabat, kita lihat sebari mencoba mobil baru Lesti Gejora, tentu sopirin tim Leslar ya masya Allah luar biasa tentu kita merasa bangga dan bahagia kepada Lesti mudah-mudahan saja selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua berikutnya, kita lihat juga persahabat sini ada sebuah unggahan dari Gaisan Rizky Bilad gimana ya, memposting sebuah postingan foto persahabat ya ada sebuah kalimat di sini tuliskan kemarin gua baru beli figur Naruto di Elsa store hobi asli kece banget wow tentunya ini barangnya antar gua review sekalian di YouTube gua ya tuh persahabat ya info juga kita dapatkan dari Rizky Pilar persahabat ya yang mana akan mereview barangnya di channel YouTube-nya Abang Pilar kembali kita mendapatkan kejutan dari Rizky Bilar yang mana tentunya sudah membeli mainan baru Naruto Persahabat yang luar biasa nih doakan yang terbaik mudah-mudahan Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan dan selanjutnya juga kita lihat di sini ada sebuah unggahan dari igs Lesti yang memposting sebuah video ayah kejora yang sedang dipanggil Surya oleh didi dengan tentunya bahagia lesti ketawa ya saat manggil ayah kejora dengan sebutan nama surya kocak lagi persabatnya mungkin <guluhkan> tersebut pun di repost oleh akun leslar update ada yang kalimat caption yang dituliskan jadi erna anaknya surya apa gimana nih wow <guluhkan> masya Allah persabat ya kekiyutan yang selalu Tentunya membuat kita bangga dan bahagia kepada Leslar Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya para sahabat kita lihat juga rekabat terbaru yang kita dapatkan Yang mana ini ledpost para sahabat yang diunggah oleh Kak Nova Kebersamaan Leslie dan tentu sang calon mertua Ibunda Rizki Bilal para sahabat yang Masya Allah luar biasa Keakraban yang membuat kita bahagia melihatnya ini tentunya baru diposting oleh Kak Nova di akun Instagram milik pribadinya dan unggahan tersebutlah diri post oleh akunnya berarti ada, ada kalimat caption yang dituliskan ibu dan calon ibu dari anak-anaknya Muhammad Rizky Bilar Masya Allah luar biasa tentunya keakraban dari Lesti dan sang calon mertua kita patut bangga dan bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan pun selalu diberikan kepada Lesti Bilar serta keluarga besar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Mudah-mudahan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Tetap patut channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya Bagaimana kabar kalian bersama Mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh